sehingga kita bisa terbebas dari segala macam himpitan hutang ini sehingga kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi. Amin. Ya ropalamin. Oke, okay, hari ini aku pengen mengabsen kalian dulu yang menonton video ini dari daerah mana saja. Ini gunanya nanti supaya kalian bisa saling berkomunikasi di kolom komentar dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone atau mungkin kontak WhatsApp. Ya, untuk menghindari segala macam bentuk penipuan yang hari ini sedang marak terjadi. Dan aku juga pengen mengingatkan untuk di channel ini tidak meninggalkan kontak dan nomor WA apapun, ya kan? Oh ya, hari ini banyak yang mengusulkan untuk membuat grup WA. Jadi, untuk teman-teman kita udah pernah coba di awal-awal. Di 2 tahun terakhir kita udah pernah coba. Kita nggak sanggup memang untuk melayani ribuan pesan WA yang masuk per hari handphonenya hang ya kan, handphonenya lama-lama mati jadi untuk layanan dari WA memang belum bisa kita uh, berikan infokan kepada teman-teman yang lain ya jadi untuk channel youtube ini tidak memberikan nomor WA apapun baiklah pada video kali ini kita pengen membahas 9 aplikasi raksasa yang mungkin hari ini salah satunya ada yang sedang kalian gunakan dan mungkin sedang memasuki masa-masa jatuh tempo. Atau mungkin memang benar-benar belum sanggup untuk melakukan penyicilan. Ataupun mungkin pelunasan di sembilan aplikasi yang akan kita jelaskan. Oke mungkin pada penasaran ya kan. Apa saja sembilan aplikasi raksasa hari ini yang mungkin sedang banyak digunakan masyarakat Indonesia. Bahkan mungkin hari ini ada yang sudah memiliki pengalaman tentang menggunakan aplikasi A, B, dan C, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke, okay, yang pertama adalah aplikasi Kredivo, yang kedua adalah AkuLaku, dan yang ketiga adalah aplikasi Shopee Letter, Shopee Pinjam, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kredit Pintar, Tunaiku, Home Kredit, uh, terus aplikasi Julo. Dan yang terakhir adalah aplikasi Indodana Sembilan aplikasi raksasa hari ini yang memiliki banyak pelanggan Dan mungkin kalian adalah salah satunya hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran Jadi apakah sembilan aplikasi yang tadi Abang sebutkan Sudah punya debt collector lapangan Itu pertanyaan yang paling banyak masuk ke kita Sebelum menjawab pertanyaan itu Aku pengen mengajak kalian untuk merenung sebentar saja Untuk menenangkan dan merelaksasi diri kalian sebentar saja Sejenak saja Apa sih hari ini yang kalian takutkan ketika bertemu dengan debt collector lapangan dari 9 aplikasi tersebut Dan yang jelas 85% dari subscriber dan orang yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu banyak dari subscriber kita hari ini bukan takut ketemu dengan debt collector lapangannya. Hari ini 85% orang yang belum mampu melakukan penyicilan dan pelunasan itu hanya takut malu. Hari ini banyak dari subscriber kita ini takut malu. Takut orang lain tahu kalau hari ini kita masih punya hutang di beberapa aplikasi. Takut kalau seandainya tetangga, teman-temannya, orang tuanya tahu kalau hari ini kita punya hutang. Coba tentang itu kita perbaiki terlebih dahulu Coba kita lebih mengikhlaskan diri ya kan, Sebelum menuju ke bab yang selanjutnya Coba kalau seandainya kita lebih terbuka dan jujur Ya kalau memang hal itu nanti terjadi Mereka memang datang ke rumah Dan mungkin beberapa dari orang-orang terdekat di sekeliling kita itu Memang ada yang modelnya kepo Ya kita tinggal jelaskan saja dengan ringan Dengan sederhana Iya kemarin saya ada mengambil beberapa produk dari aplikasi tersebut dan memang kebetulan saya belum punya uang ketika mereka datang Dan mudah-mudahan nanti ketika saya sudah ada uang ya saya akan lunasi lah Karena saya juga mungkin ya sedikit merasa malu ketika mereka harus datang ke komplek rumah kita Selesai, coba perbaiki dulu mindsetnya Coba perbaiki dulu sudut pandang berpikirnya tentang menghadapi masalah kecil ini ini menjadi besar karena kita terus ketakutan, terus dihantui dengan kedatangan debt collector ke kantor, kedatangan debt collector ke rumah. Padahal kalau seandainya memang pengen datang ya sudah, silahkan datang ya kan? Coba di tahap itu, itu dulu yang kita perbaiki. Oke, untuk di sembilan aplikasi tadi, Bang, apa memang sudah punya debt collector lapangan? Jawabannya sudah. Kalau untuk di aplikasi Tunaiku dan kredit pintar khususnya untuk di Tunaiku Karena memang mereka itu bekerja sama dengan pihak Amarpeng Dan lokasi kerjanya hanya untuk Jabodetabek Ya mungkin hanya untuk seputaran Jakarta doang Sama seperti aplikasi kredit pintar Memang mereka sudah punya debt kolektor lapangan Tapi masih hanya untuk sekitaran dan wilayah Jakarta doang Bahkan mungkin beberapa waktu terakhir ada yang mengaku di Surabaya, ada yang mengaku di Bali. Yang sudah punya pengalaman ketemu dengan debt collector dari aplikasi Pinjol. Ya, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar ini. Terus bagaimana dengan Akulaku dan Kredivo Mereka juga punya debt collector lapangan. Tapi hanya untuk di kota-kota besar, di kota-kota provinsi. Jadi kalau seandainya rumah kita di Gunung atau mungkin rumah kita di... Jauh ya dari kota-kota mungkin Kalau seandainya dia di Aceh Mungkin di Banda Acehnya Kalau dia mungkin di Pekanbaru Mungkin di kota-Pekanbarunya ya kan Kalau di kota-kota lain Yang jauh dari Banda Aceh Yang jauh dari kota Pekanbaru Yang jauh dari kota Medan misalnya Itu nggak ada kalaupun ada mungkin hanya di sekitaran Pekanbarunya Atau mungkin hanya di sekitaran kota Medan Medannya Kalau keluar dari kota besar ya, Kota provinsinya itu tidak ada jadi kalau untuk memperbaiki itu semua, kalau memang ya kita lebih bisa jujur dan terbuka mungkin ini tidak menjadi sebuah masalah besar. Oke okay ya guys, jadi udah cukup jelas. Mungkin hanya untuk di kota-kota besar saja. Jadi kalau yang jauh lokasi domisili dan tempat tinggal kalian itu jauh dari kota-kota besar di kota provinsi mungkin dinyatakan tidak ada debt kolektor lapangannya. Dan hari ini nggak perlu takut tentang debt collector lapangan. Ya kan, pemerintah sudah hmm, membuat peraturan yang cukup ketat. Dan hari ini kalian punya hak ketika didatengin sama debt collector lapangan dari 9 aplikasi tersebut. Kalian bisa menanyakan uh, kartu pengenal, ID card pekerjaan, surat penugasan, surat kuasa penagihan. ya Jadi semuanya harus jelas supaya nanti kita tidak lagi menjadi korban penipuan. Hari ini jangan sampai nanti... Banyak yang mengaku-ngaku, debt kolektor lapangan dari aplikasi A, B, dan C, dan mereka tidak membayarkan tagihan yang ketika kalian bayarkan. Dan aku pengen mengingatkan, untuk kalian yang mungkin mau membayar tagihan tersebut agar tetap melalui aplikasi, ya, supaya lebih sama-sama aman. Dan hari ini tidak perlu takut lagi, ya kan? Dan beberapa pengakuan. Dari teman-teman dan subscriber kita yang mungkin sudah ketemu Debt Collector lapangan dari 9 aplikasi ini Katanya baik-baik kok bang Mereka itu ramah, sopan dan santun Dan itulah yang kita harapkan hari ini Supaya ketika pengalaman pertama bertemu dengan Debt Collector dari aplikasi ini Ya memang tercipta rasa kekeluargaan Tercipta sebuah hubungan silaturahmi Jadi kalau seandainya nanti datangnya marah-marah Ya hari ini sebenarnya 99% mungkin ya Atau mungkin 80% dari subscriber ini Bukan takut berhadap-hadapan ya, Seperti di awal yang tadi ku bilang Banyak dari kita ini takut kalau orang lain tahu Takut merasa malu Takut ini itu Ya seandainya itu pun terjadi ya Tidak ada yang perlu Yang membuat kita merasa malu ya kan Lagian hutang kita juga nggak banyak-banyak amat Biasalah kalau per hari ini kita punya hutang 10-20 juta Itu mah biasa ya kan yang penting bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini itu jauh lebih penting yang penting hari ini kita bagaimana mendatangkan cuan menambah penghasilan ketimbang harus terus-terusan membuang energi untuk memikirkan yang sesuatu yang hari ini belum tentu pasti terjadi oke ya dan mudah-mudahan video ini bisalah ya kan membakar kembali semangat dan mengubah cara kita menanggapi masalah hari ini yang hari ini masih punya pemikiran yang negatif, segera dipadamkan dan jangan diteruskan. Jangan lagi ada korban yang berjatuh hanya karena aplikasi-aplikasi hari ini sebenarnya nggak penting-penting banget lah untuk mempengaruhi semua sisi kehidupan kita. Ya, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.